z z z youtube rewind uh <laughs> Mèo mèo meow. mèo mèo Makan jeriwan itu pitanya dikit ada cewek langsung kawin gak usah. Kasur masih santullah. Gitu. Lah. <gulah> <ti yang kelihatan> Oke, okay, terima kasih sudah menonton sampai jumpa di trending topic Indonesia bulan November 2018. Oh ya. Yeah. Subscribe. Subscribe. <tuh> <tuh> <tuh> Sorry. terima kasih.